Hai hai hai Dua desa di distrik Pilipit dicekam ketakutan Setelah warga desa melihat harimau betina yang berkeliaran baru-baru ini Saat seekor kucing besar itu memakan seekor sapi Di salah satu desa di India pada Sabtu sore Penduduk desa melihat ada seekor harimau betina Dan dua anaknya berkeliaran di ladang tebu Pada hari Minggu mereka mengawasi harimau betina dari pondok yang didirikan di ladang mereka. Setelah seekor harimau menyerang seorang penduduk desa yang berusia 40 tahun hingga mengalami luka serius. Bahkan ada beberapa penduduk desa yang tinggal di loteng dari senja hingga fajar. Sementara yang lain menghabiskan malam mereka dengan duduk di dalam kupuk beratap cerami karena ketakutan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Awalnya sapi itu diserang oleh harimau betina yang berasal dari hutan Yang berjarak sekitar 100 meter Jarak antara hutan dan pemukiman manusia di desa itu memang hampir satu kilometer. Sedangkan Harimau betina yang masuk ke desa dengan anak-anaknya terlihat sekitar 500 meter dari pemukiman manusia. Mengetahui kejadian ini, Pejabat Jagar Harimau Pilipit telah menyusun rencana ambisius untuk memberikan pelatihan kepada penduduk desa yang tinggal di dekat perbatasan hutan. Petugas Hutan Divisi Pilipit Tiger Reserve atau PTR, ia mengatakan tim gabungan akan melakukan program pelatihan di semua desa yang terletak dekat dengan kawasan hutan mulai Desember untuk menyadarkan penduduk desa tentang langkah-langkah pencegahan terhadap makhluk liar jika mereka mengganggu di sekitar desa. Mereka juga akan diajari cara mencegah serangan hewan liar tanpa menyakiti mereka. Selain itu, penduduk desa juga akan diajari tentang sifat dan perilaku kucing besar sekaligus menambah jika harimau umumnya tidak memiliki kecenderungan untuk menyerang manusia kecuali mereka terluka atau sangat tua. Ya, sebenarnya para penduduk desa dapat menjauhkan satwa liar dengan membuat suara-suara keras, bekerja dalam kelompok, dan menyalakan api. Selain itu, alasan pergerakan kucing besar di luar kawasan hutan diduga karena habisnya mangsa dan maraknya penebangan di dalam hutan. Maka dari itu, gak heran jika ada harimau yang masuk ke desa, bahkan di daerah yang berdekatan dengan perbatasan hutan. Tahukah kalian, sob, jika tebu adalah makanan yang gurih bagi babi hutan dan karena hewan liar ini adalah salah satu masa utama kucing besar? Ya, mereka memiliki kemungkinan besar untuk menyusup ke ladang tebu sambil mengejar babi hutan. Gak heran jika babi hutan berlari ke ladang warga.